Baik, yang pertama adalah definisi Kasing Sindrom. Kasing Sindrom adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh hiperadrenokortisisme akibat neoplasma korteks adrenal atau adenohipofisis atau asupan glukokortikoid yang berlebihan. Bila terdapat sekresi sekunder, hormon adrenokortinoid yang berlebihan akibat adenoma hipofisis dikenal sebagai kasing disis, menurut uh, Dorlan 2002 selanjutnya etiologi kasing sindrom yang pertama itu ada primary kasing sindrom terlampau banyaknya produksi kortison yang diakibatkan oleh adrenal adenoma atau parsinoma, yang kedua secondary kasing sindrom terlampau banyaknya produksi kortisol yang diakibatkan oleh adrenal hiperplasia karena banyak sekali ACTH terlalu banyak produksi ACTH dapat diakibatkan oleh pituitary mengeluarkan terlalu banyak ACTH karena gangguan pituitary atau hipotalamus yang kedua peningkatan produksi ACTH yang berasal dari pteropit non-pituitary atau produksi hormon di luar pit Tuitari, seperti pada bronkogenik karsinoma, bronkial adenoma, pancreatik karsinoma. Yang ketiga ada iatrogenik cushing sindrom, kadar kortisol yang sangat tinggi sebagai akibat dari terapi glukokortikoid yang berlangsung lama. Selanjutnya. Patofisiologi kortisol adalah hormon steroid dari golongan glukokortikoid yang umumnya diproduksi oleh sel kortisol dihasilkan sebagai respon terhadap stimulasi hormon ACTH yang disekresi oleh kelenjar hipofisis. Kerja fisiologis utama dari kortisol itu yang pertama mempengaruhi metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yaitu memacu glikogenesis, ketogenesis dan metabolisme protein. Yang kedua memiliki kerja antiinsulin di mana glukokortiroid menaikkan glukosa, asam lemak dan asam amino dalam sirkulasi. Yang ketiga terhadap pembuluh darah meningkatkan respon terhadap katekolamin. Yang keempat terhadap jantung memacu kekuatan kontraksi atau inotropik positif. Yang kelima terhadap saluran Cerna meningkatkan sekresi asam lambung dan absor absorpsi lemak, menyebabkan erosi selaput lendir. Yang keenam terhadap tulang menyebabkan terjadinya osteoporosis, oleh karena menghambat aktivitas osteoblast dan absorpsi kalsium di usus. Yang ketujuh, meningkatkan aliran darah ginjal dan memacu sekresi air oleh ginjal. Sindrom casing merupakan kelainan yang berhubungan dengan peningkatan kortisol atau hiperkortisolisme hiperkortisolisme endogen yang tidak tergantung ACTH atau ACTH independen, biasanya disebabkan oleh neoplasma adriquartinal primer. Kadar ACTH pada sindrom casing yang tidak tergantung ACTH biasanya rendah karena feedback negatif ke hiposis hipofisis akibat kadar kortisol yang tinggi. Sindrom casting yang terdapat gantung ACTH atau ACTH de de dependent biasanya didapatkan peningkatan sepresi ACTH dari hipofisis atau fasting disease ataupun dari sumber lain. Selanjutnya, selanjutnya manifestasi klinis. Faktor-faktor yang dikaitkan dengan kortisol yang berlebihan adalah akibat pengaruh yang berlebihan dari glukokortikoid, menurut Hashim Kasim 2016. Satu, perubahan metabolisme protein. Katabolisme protein yang berlebihan mengaktifkan kurangnya massa otot-otot dengan tanda-tanda atropi otot-otot, terutama pada ekstremitas yang mengakibatkan lengan dan kaki kelihatan kurus, sulit berdiri dari posisi duduk, Tulit naik tangga, keletihan, dan kecapean. Mengurangnya protein matriks dari tulang-tulang yang mengakibatkan osteoporosis, fraktura, compression pada tulang belakang, fraktura, patologikal, nyeri tulang-tulang, dan punggung. Dua, hilangnya kolagen. Tiga, hilangnya kolagen, support dari yang mengakibatkan kulit menjadi tipis, cepat timbul memar, ekstimosis, dan perubahan pada respon imun dan respon terhadap inflamasi, yang kelima, gangguan metabolisme air dan mineral, yang keenam, perubahan pada emosional stability, yang ketujuh, perubahan hematologikal, yang kelapan kegiatan androgen meningkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh India. Oh. slide berikutnya Pemeriksaan diagnostik diagnostik test bio, test bio untuk screening awal menurut WPA Wipayana Made 2017 menyebutkan pertama itu pemeriksaan urin free cortisol level dengan hasil terdapat peningkatan kira-kira dua 4 kali dari nilai normal. Kedua, 1 mg overnight dexamethasone dexa dexamethasone, dexamethasone suppression test dengan pengukuran kadar kortisol plasma pagi hari. Yang ketiga itu overnight salivary free cortisol test. Tes ini digunakan untuk mengonfirmasi adanya hiper Kortisolisme patologis. Yang keempat itu ada dexamethasone, kortopin, relasi hormon, tes. Yang kelima itu ada pemeriksaan kadar ACTH untuk menentukan apakah sindrom Cushing dikategorikan ACTH dependen atau ACTH independen yang termasuk ACTH independen ACTH dependen adalah tumor hipofisis atau Cushing disease dan produksi ACTH ektopik yang sering disebabkan oleh tumor carcinoid atau keganasan paru. Sedangkan ACTH independen meliputi gangguan adrenal prim primet, termasuk penyakit adrenal jinak dan ganas. Yang keenam, MRI atau Selective Venous Sampling. Bila kadar ACTH meningkat, pemeriksaannya dilanjutkan dengan MRI, hipofise dapat mengidentifikasi adenoma pada 50-60% penderita. Yang ketujuh, ada pemeriksaan dilanjutkan dengan mengukur kadar 17 ketosteroid dalam urin atau kadar BHEH sulfat dalam plasma atau melakukan pemeriksaan radiologi CT scan adrenal. pemeriksaan laboratorium hormon atau metabolik. Yang diperiksa itu 17 hidroksikortikoid 17 OHCH plasma urin. Hasilnya naik. Terus yang diperiksa 17 ketosteroid 17 KS plasma urin. Hasilnya naik. Yang kedua Pemeriksaan laboratoriumnya yaitu sel darah, eosinofil dan neutrofil. Eosinofilnya hasilnya turun, neutrofilnya hasilnya naik. Yang ketiga pemeriksaan laboratoriumnya glukosa darah, hasilnya naik, urinnya hasilnya positif. Pemeriksaan penunjang. Bila data laboratorium masih meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis sindrom Kasing. A. Photoronsen tulang. B. filografi dan Laminografi. C. Arteriografi. D. Scanning. E. Ultrasonografi. Dan Photoronsen kranium. Penatelaksanaan. Pertama itu terapi. Pengobatan sindrom kasing tergantung ACTH tidak seragam. Bergantung pada apakah sumber ACTH adalah hipofisis atau ektopik. Beberapa pendekatan terapi digunakan pada kasus dengan hipersekresi ACTH hipofisis. Jika dijumpai tumor hipofisis, sebaiknya diusaha, diusaha kresi. Di Usaha reseksi tumor transfenoidal tetapi jika terdapat bukti hiperfungsi hipofisis namun tumor tidak dapat ditemukan maka sebagai gantinya dapat dilakukan radiasi kobalt pada kelenjar hipofisis. hipofis Pengobatan sindrom ACTH ektopik adalah dengan reseksi Neoplasma yang mensekresi ACTH atau adrenalektomi atau supresi kimia fungsi adrenal seperti dianjurkan pada penderita sindrom Cushing, jenis tergantung ACTH hipofisis. Nomor dua, tindakan medis. Yang pertama, ada, ada operasi pengangkatan tumor melalui hipofisectomy Rasenoidalis biasanya penyebabnya adalah tumor hipofisis. Yang kedua, radiasi kelenjar hipofisis untuk mengendalikan gejala. Yang ketiga, adrenalektomi biasanya untuk pas dengan hipertrofi (adrenal primer). Selanjutnya, jika dilakukan adrenalektomi bilateral, keduanya diangkat tetapi bergantian dengan hormon-hormon korteks adrenal sumur hidup prepart penyekat enzim adrenal atau metrapone aminoblotet timit mitoton untuk mengurangi hiperadrenalisma jika penyebabnya adalah tumor yang tidak dapat dihilangkan secara tuntas. Selanjutnya terapi pre Gantian temporer dengan hidrokortison selama beberapa bulan sampai kelenjar adrenal mulai memperlihatkan respon yang normal. Yang selanjutnya kita akan membahas uh, aldoteronisme. Untuk definisi aldoteronisme adalah hiperaldoteronisme -hiper atau juga dikenal sebagai aldoteronisme adalah hipersekresi aldosteron kortikoid oleh kortek ardenal menyebabkan absorpsi natrium dan air secara berlebih dan ekresi kalium oleh ginjal secara berlebihan aldosteronisme adalah keadaan klinis yang diakibatkan oleh produksi aldosteron suatu hormon steroid mineralocorticoid kortek adrenal secara berlebih. Efek metabolik aldosteron berkaitan dengan keseimbangan elektrolit dan cairan. Aldosteron meningkatkan ion dan ion hidrogen. Konsekuensi klinis konsekuensi klinis kelebihan aldosteron adalah retensi natrium dan air. Fungsi utama aldosteron adalah untuk mengamankan natrium tubuh. Di bawah pengaruh hormon ini, ginjal akan mengekresi natrium dalam jumlah sedikit dan kalium serta hidrogen dalam jumlah yang banyak. Produksi aldosteron yang berlebih seperti yang terjadi pada pasien tumor kelenjar adrenal menyebabkan suatu pola perubahan biokimiawi yang nyata dan sekumpulan manifestasi klinis yang merupakan tanda diagnostik keadaan ini. Untuk, etilo, untuk etiologinya, yaitu ada aldosteronisme primer, yang dimana jinak pada adrenal yang memproduksi aldosteron, atau biasa terjadi secara umum. Nah, untuk hiperplasia, adrenal bilateral, ini tidak umum. Nah, untuk Terkadang aldoteronisme, glukokortikoid remedial, atau karsinoma adrenal itu jarang. Maksudnya lasorit hitam inggris atau substansi yang menyerupai ke dalam tubuh secara berlebih menimbulkan sindrom yang mirip akibat tindakan mineralokortikoid dari asam glisibisik. Yang kedua ada hiperado, hiperaldoteronisme sekunder. Keabnormalan ekstra adrenal yang menyebabkan stimulasi kelenjar adrenal sehingga mengakibatkan produksi aldosteron meningkat. Sindrom neprotik, sirosis hepatik disertai askites dan gagal jantung. Umumnya memicu edema. Sindrom barter dan nepritis yang menyebabkan hilangnya garam. Tidak memicu edema. Tumor Wilms kontraseptif, hormonal, dan kehamilan kondisi yang memicu hipertensi melalui peningkatan produksi renin untuk, untuk faktor resiko ada banyak faktor yang dapat meningkatkan resiko terkena aldoteronisme yang pertama ada tekanan darah tinggi yang harus ditangani dengan mengonsumsi 3 obat yang dikombinasikan dikombina, yang dikombina, atau lebih yang kedua, ada tekanan darah tinggi sejak muda, sejak berusia kurang dari 30 tahun. Yang ketiga, ada keluarga dengan riwayat stroke pada usia muda. Dan yang terakhir ada rendahnya kadar kalium dalam darah. Itu menurut Sari 2012. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi. Manifestasi klinis. Hipertensi ada hipokolemnya, yaitu kalium serum, alkalosis atau penurunan ion hidrogen, kadar natrium meningkat, kelemahan otot, keluhan kram mudah lelah, poliuri, polidipsi, intoleransi, glukosa menurut Sari 2012. Next. Patofisiologi peningkatan aldosteron menyebabkan peningkatan reabsorpsi natrium, jumlah total natrium dalam tubuh dan hiperpolemia. Edema jarang, edema jarang ditemukan karena adanya mekanisme pengalian, di mana terjadi reabsorpsi natrium pada tubulus proximal terhalang dengan adanya sistem regulator ginjal. Hipertensi arteri terjadi karena peningkatan volume cairan kadar natrium pada arterior dan pembuluh darah, serta reaktivitas simaktis penurunan kalium pada intra dan ekstra. Seluler terjadi karena peningkatan ekskresi kalium pada tubulus ginjal. Hipokalemia berakibat ke kelemahan otot, patikue, kue, polinuktoria, atau karena meningkatkan kontra, konsentrasi urin. Perubahan konduktivitas elektrik pada miokard dan penurunan toleransi glukosa. sekresi ion hidrogen meningkat dengan adanya hiperal, hiperaldosteronisme sehingga mengakibatkan alkalosis metabolik. Alkalosis berhubungan dengan derajat hipokalemnya Alkalosis ditunjukkan dengan tanda eh, cipostek dan troseap plus aktivitas renin plasma ditekan pemeriksaan lab akan menunjukkan derajat penurunan renin setelah pasien berada pada kondisi hiperaldosteronisme. Peningkatan serentak dari sekresi aldosteron juga dapat terlihat pada pasien ini. Sari 2012. Next. Pengobatan. Meto Metode pengobatan aldosteronisme berdasarkan penyebabnya secara keseluruhan tujuan dari semua perawatan adalah untuk, untuk mencegah produksi aldosteron dan mencegah komplikasi akibat tekanan darah tinggi serta kadar kalium yang rendah dalam darah. Metode dapat mencakup pengobatan tumor di area kelenjar adrenal itu ada bedah, kemungkinan dokter akan melakukan operasi untuk mengangkat tumor adrenal, pas kooperasi, tekanan darah dan kadar kalium akan membaik, dan tingkat hormon aldosteron akan kembali normal seperti semula. Pengobatan jika tidak dapat menjalani operasi, sebaiknya menggunakan obat penghambat aldosteron sebagai reseptor antagonis mineralokal Picoid, namun tekanan darah tinggi dan kadar kalium dalam darah akan menurun seiring dengan berhenti merokok. Yang keempat yaitu pengobatan pada kedua adrenal. Pengobatannya itu reseptor antagonis mineralokortikoid atau spironolactone dapat membantu mengontrol tekanan darah serta kadar kalium dalam darah. Beberapa obat dapat menyebabkan efek samping seperti turunnya libido impotensi, gangguan menstruasi, serta gangguan pencernaan, menurut Sari 2012. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan... Hmm. Halo. Tadi yang presentasi terakhir siapa namanya? Dwi Pak. Hmm, Dwi kalau baca itu jangan dibaca semua apanya, misalnya tulisannya apa? Apa tadi kamu kamu bilang tadi? Spiro. Yang mana tadi kamu bilang itu? Iya. Ah, ini spironolactone, bukan gitu ya. Apa becannya, Dewi? Spironolactone, Pak. Ah, seperti itu. Jangan yang dituliskan seperti ini, kamu baca seperti ini. Oke. Okay. Iya, Pak. Ayah, lanjut. Baik, selanjutnya pencegahan. Yang pertama, perlu mengubah kebiasaan hidup, yaitu perubahan gaya hidup dan pola makan yang sehat dapat membantu mengontrol tekanan darah, selalu jaga berat badan, lakukan olahraga yang cocok untuk kondisi tubuh, serta kurangi merokok dan minum, minuman berka, berkahol, dan selalu menggunakan obat seperti yang diarahkan oleh dokter. Yang kedua, mempertahankan diet yang sehat. Batasi jumlah garam dalam asupan diet, tambahkan suplemen sayur dan buah. Buat makanan bervariasi yang baik bagi kesehatan, misalnya sereal, buah-buahan, sayuran, serta makanan rendah lemak. Yang ketiga, menjaga berat badan yang sehat. Jika memiliki BMI atau indeks massa tubuh lebih besar atau sama dengan 25, penurunan berat badan dapat membantu mengontrol tekanan darah. Yang keempat, olahraga. Berjalan kaki dan latihan aerobik dapat membantu mengontrol tekanan darah. Yang kelima, jangan merokok. Batasi penggunaan minuman yang mengandung kafein atau alkohol. Berikutnya, penata laksanaan. Reseksi bedah harus dipertimbangkan karena sebagian di antara tumor tersebut ganas. spinal lakton atau amilo, amiloroid adalah antagonis aldosteron dan bisa diberikan pada aldosterisme primer maupun sekunder untuk adenoma atau hiperpolisia bilateral, atau hanya jika memberikan respon buruk adrenaloktomi bilateral dengan terapi pengganti.